Kemudian, ada nine of coins, and eh, nine of coins lagi. <laughs> ada nine of cups, ya. Di sini kita lihat, ya. Kalau dari kartu yang aku lihat di sini, ada seseorang yang mempertimbangkan kamu, ya. Di sini, dalam artian kayak dia pengen untuk bisa berhubungan dengan kamu, ya. Di sini memulai gitu, ya ada seseorang yang memulai pendekatan ke kamu gitu ya sosok ini kamu itu di sini aku lihat adalah uh, pilihan hatinya ya kamu dipilih oleh sosok ini untuk dijadikan sebagai kekasih gitu karena yang aku lihat di sini uh, kamu itu benar-benar cocok ya dia sangat amat ngerasa banget bahwa kamu itu cocok dan kamu itu Uh, rupawan juga gitu ya, dia terjerat oleh pesonanya kamu ya di sini yang aku lihat. Makanya dia melakukan pendekatan gitu ya, pendekatan terus. Kemudian dia pengen ada sesuatu hal yang serius gitu loh, ya, dari pendekatan ini ya, pengen ada sesuatu hal yang serius. Kemudian juga ya, bisa jadi kalau cocok gitu kan kalau cocok ya aku akan memperjuangkan gitu kalau cocok ya karena di sini kan dipilihnya untuk menjadi kekasih gitu ya kekasih-hati gitu berarti yang aku lihat di sini ya dia akan berusaha juga gitu ya dia akan berusaha juga untuk uh, bisa ngejar kamu gitu kan untuk bisa mendapatkan cinta kamu ya yang aku lihat di sini kalau kamunya aktif juga itu lebih baik ya, lebih baik, lebih bagus gitu karena oh dia tahu berarti kamu respon gitu kan berarti cinta aku nggak bertepuk sebelah tangan dong kayak gitu jadi dia ngerasa bahagia gitu karena kamu uh, udah ngerespon. Tapi memang begitu ya yang aku lihat di sini uh, pertimbangannya itu memang cukup besar gitu. Kenapa? Karena Sekali dia cinta, dia nggak bakal bisa ngelepas gitu ya. Kamu pun demikian, mungkin bisa kebalik-balik ya. Kayak ketika kamu cinta pun, kayak kadang nggak bisa ngelepas, nggak bisa ngelepas juga gitu kan ya. Nggak bisa ngelepasin uh, dia gitu karena serius gitu kan? Karena serius kita di sini hubungannya serius kan, kayak gitu ya yang aku lihat di sini. Kalau dari zodiaknya di sini ada King of Wands, ada aries leo kemudian Sagittarius, kemudian justice ada libra dari nine of cups di sini sama-sama pisces bisa juga kemudian ada cancer dan scorpio ya di sini yang aku lihat kayak gitu dan dia itu yang aku lihat sosoknya bagus jika uh, dalam artian bos ya rata-rata sih bos gitu kayak punya jabatan tinggi gitu ya di sini ya punya jabatan tinggi atau punya Uh, apa ya namanya kayak status yang tinggi juga gitu ya karena semuanya duduk gitu semuanya duduk punya yang namanya uh, apa ya namanya tuh kayak punya kewajiban ataupun punya yang namanya apa ya namanya tuh kayak tanggungan gitu ya tanggungan gitu kepada orang sekitar gitu ya kepada orang sekitar jadi uh, yang aku lihat seperti itu ya dari sisi dianya, kayak gitu kemudian kita lihat di sini untuk zodiaknya uh, itu selain yang tadi gitu ya selain yang tadi kita lihat dari zodiaknya sebagai penentu gitu kan atau mungkin memperlebar cancer Oke, okay, sama-sama air, elemennya, kemudian, oke, okay, langsung ada dua, ada Demun, Pisces, sama Pisces, Cancer dan Sagittarius. Di sini ya itu dari zodiak yang kelihatan ya di sini, selain dari yang tadi, gitu kan? Ya, kemudian kita lihat di sini untuk sesi berikutnya ya untuk kamu. Ada the full ini kalau kartu baru berarti energinya baru ya. Uh, kemudian ada Ace of Wands, apalagi sesi gitu kan. Tapi bisa juga ngebacain energi yang tadi. Kalau di sini aku lihat mungkin ke arah energi baru orang baru ya. Di sini orang baru betul. Uh, dia itu yang aku lihat kadang cuek gitu ya, tapi dia tuh ngeliatin cuek-cueknya dia tuh ngeliatin atau mungkin cueknya itu karena ya aku uh, untuk ke arah percintaan gak bisa yang kayak uh, mencengkram banget ataupun mengikat banget gitu kan karena kerjaan aku ini masih banyak gitu ya masih banyak hal-hal yang harus aku kerjakan gitu kan tapi dari sisi umur gitu ya itu udah-udah menginjak uh, umur yang matang gitu kan jadi yang aku lihat di sini kadang dia serba salah juga sih gitu ya dan memang kalau nggak sibuk sama kerjaannya ya dia pengennya ada percintaan gitu karena selama ini kayak banyak orang datang dan pergi ini bisa vice versa ya bisa kamu juga merasakan hal yang sama juga gitu kayak banyak banget perputaran roda gitu ya kayak si a si b si c si d gitu kan kayak banyak banget gitu ya orang-orang yang mendekat terus kemudian pergi atau Uh, untuk beberapa orang yang kasual itu kayak one night stand, terus abis itu udah gitu kan, kayak gak ada kabar lagi, atau mungkin kayak banyak buaya-buaya ya, jantan maupun betina yang <laughs> tergantung dari dia ya, uh, jenis kelaminnya gitu kan, tergantung dari kesukaannya dia juga, di disini uh, disesuaikan ya dengan kamu juga, kayak banyak datang dan pergi gitu loh, ya intinya gitu kayak, Rata-rata sih nggak enggak yang apa ya namanya, enggak yang enggak berjangka lama atau enggak langgeng gitu, ya. Dan yang aku lihat di sini ketika bertemu dengan kamu, dia berharap bahwa hubungan ini bisa maju ke tahap yang lebih serius atau langgeng gitu, ya. Yang aku lihat di sini. Oke, itu dari kartu. Bye-bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.